Dan pembeli juga merasa senang. Jarang-jarang ada orang begitu. Ya, Jarang-jarang. Kalau pedagang untung biasanya pembeli kecewa gitu kan? Baik umumnya demikian. Baik sedapat mungkin anda tawar, anda tawar supaya mendapatkan kenyamanan-kenyamanan. Tapi kalau pembeli untung pedagang kecewa. kan cek. Pembeli misalnya nawar, nawar, nawarnya kebangetan. Sudah beda 50 pun gak dilepas juga gitu kan? Baik. Nah di sini menarik ini. Nabi itu kalau berjualan.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 bukan cuman kaya dalam urusan dunia yang asetnya sampai sekarang masih ada tapi juga dijamin surganya tanpa hisab saya beri contoh, Osman bin Allah radiyallahu ta'ala alhu sebelum masuk Islam, berbisnis setelah masuk Islam, kayanya luar biasa, Silakan entum saya berdoa bohon pada Allah kalau yang belum umrah, belum haji, insyaallah diikhtiarkan ya, diikhliarkan. Insya insyaallah mudah-mudahan dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berhaji atau umrah di saat ke Madinah, main ke satu tempat. Terdapat di dalamnya, tapak-tapak kesuksesan Osman. Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala Di antaranya, beliau masih punya aset sampai sekarang. Ada sumur yang pernah beliau bebaskan ketika dimonopoli oleh Yahudi. Mau minum, bayar. Bayar, kata Osman. Saya beli sampai semuanya akhirnya dibeli Osman. Kemudian dibebaskan. Yang mau minum, ambil aja. Sekitaran area sekitarnya ada tanah cukup luas dibeli orang Uthman bin Affan radhiyallahu taala Saya beli. tanamin min kurma. Yang lapar ambil, enggak usah bayar. Yang haus ambil, enggak usah bayar. Sampai sekarang area itu ada akan dibuat area perhotelan, royaltinya disimpan di Bangsa Saudi, disedekahkan kepada umat muslim atas nama sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala Itu di embargo.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 Teman-teman sekalian, apa jawabannya? Jazakallah khairah di bermakna. Semoga Allah berikan balasan terbaik untuk anda. ini aynal aswah. Cukup tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnisnya. dagang nah, bang. Dipraktekan ilmu dari Nabi. Modal cuma pakaian. Tiga bulan. 3 bulan. Jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Satu tahun, jadi orang paling kaya di Madinah. Yang kapaknya saja, terbuat dari emas. Kapaknya. Coba lihat. Orang terkaya di Lampung, belum tentu punya kapak orang terkaya di dunia Bill Gates 1.300 triliun hartanya tanya punya kapak dan SMS pagi ini tanyain ya Abdul Rahman bin A'ud setahun kapaknya terbuat dari emas modalnya apa? cara bisnis Nabi nah cara ini tidak menghalangi mereka untuk ibadah kepada Allah kaya dan soleh silahkan cek kitab, buka kitabnya Imam Al-Nawawi Imam Al-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan si ada Hamalatil Quran lihat versi Arab yang ceritakan Darul Qutub al ya? warnanya merah marun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 Nanti dengan ikhtiar itu Allah mudahkan jalan keluar anda. وَمَيْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَنْ لَهُ مَخْرَجَةً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Demikian di Quran surah 65 ayat 2-3. Nah saya persingkat jawaban untuk pertanyaan anda di sini. Kalau anda ingin merubah lebih baik. Itu dikumpulkan oleh para imam Hadis Dalam kitab-kitab Hadis Disebut dengan kitab ul Bab tentang pembahasan mistis dari Nabi SAW. Saran saya